Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji dan syukur sama sekali kita panjatkan kami dan kami yang akan disediakan dan permohonan maaf bagi kali dalam sebutan ataupun tempat serta kekurangan ini mohon Kemudian, selanjutnya salam sama-sama kita tunjukkan kebetulan bisa kita Muhammad. Sama salam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah memimpin kita dari alam kudahan di Bayam, dalam yang penuh dengan kebutuhan agama, supaya kita rasakan pada saat ini Dan ini adalah salah satu ajaran daripada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sungai yang terbesar kepada beliau, yaitu melaksanakan. anak kepada Bapak Kadis Manto, jadi alhamdulillah pada Desember ini kita sama-sama dapat menghantarkan atau mempersaksikan, yaitu pertemuan ataupun yaitu acara Intak Lindung di Timur Tengah.